Kuliah Ekonometrika Dasar Pada hari ini kita akan belajar bagaimana menguji hipotesis model regresi berganda Tujuan kita melakukan pengujian hipotesis ini adalah untuk menguji apakah hasil estimasi parameter yang kita lakukan yaitu nilai statistiknya nilainya itu signifikan atau tidak terhadap parameternya pada uji hipotesis model regresi berganda hari ini, kita akan membagi dua tahapan pengujian hipotesisnya. Yaitu pengujian hipotesis secara parsial, dan yang kedua adalah pengujian hipotesis secara simultan. Dalam pengujian hipotesis secara parsial, kita akan menggunakan uji statistik t Sedangkan pada pengujian hipotesis secara simultan kita akan gunakan uji statistik F. Pada asis terakhir nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini nanti kita simbolkan dengan R² yaitu merupakan sebuah nilai yang kita gunakan untuk menggambarkan seberapa besar si variasi nilai variabel terikat yang ditentukan oleh variasi nilai variabel bebasnya. Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah belajar pengujian hipotesis ya, yaitu melalui 5 tahapan pengujian hipotesis. Pada bagian ketiganya kita akan melakukan pengujian statistik. Nah, jadi untuk uji statistik ya yang akan kita pilih pada uji hipotesis secara parsial ini adalah menggunakan uji statistik T. Jadi uji statistik T ini kita hitung bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita membutuhkan nilai varian dan standar error. Varian dan standar error dari mana? Yaitu mulai dari residualnya, konstantanya dan koefisiennya. Bagaimana caranya? Kita mulai dulu dari nilai varian residual Nilai varian residual yang kita inginkan adalah varian residual populasi, yang kita simbolkan dengan sigma kuadrat. Nah, nilai ini tentu susah kita dapatkan karena kita anggap kita bekerja menggunakan data sampel. Oleh karena itu, nilai varian residual FRP ini kita taksir menggunakan nilai residual ya atau nilai varian residual sampelnya. Yang kita beri simbol sigma hat kuadrat, ya, karena ini yang bisa kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Formulanya adalah varian residual sampel. Yang kita beri simbol ini, ya, adalah jumlah residual yang kita kuadratkan dibagikan dengan selisih banyak observasi dengan banyaknya jumlah variabel. Jumlah variabel di sini adalah semua variabel yang kita gunakan termasuk variabel terikatnya. Jadi kalau regresi linear berganda dengan dua variabel bebas maka k-nya adalah 3 Yang kedua adalah varian dan standar error koefisien. Karena kita menggunakan regresi linear sederhana eh, berganda dengan dua variabel bebas maka koefisien ada dua yaitu B1 dan B2 kita mulai dari B1 ya. nilai varian dari koefisiennya kita hitung dan rumus apa nah ini rumusnya varian dari koefisien B1 kita simpulkan dan sigma kuadrat dari B1 adalah hasil bagi antara perkalian sigma kuadrat yaitu varian residual dengan jumlah x2 yang dikuadratkan, nilai x di sini adalah x kecil, bukan nilai x besar. Ya, sudah pernah saya jelaskan perbedaannya seperti apa. Hasil perkaliannya lalu kita bagi dengan selisih antara x jumlah x1 kuadrat kali x2 kuadrat dengan jumlah x1 kali x2 dipangkatkan 2. Inilah rumus varian koefisien B1. Setelah dapat nilai varian koefisien B1, lalu kita bisa menghitung nilai standar error koefisien B1. Rumusnya adalah akar pangkat 2 dari varian B1. Yang ketiga adalah varian dan standar error untuk koefisien yang kedua, B2. Bagaimana cara menghitung variannya, varian koefisien B2 itu rumusnya adalah ya, hasil bagi antara perkalian dari varian residual dengan jumlah X1 kuadrat ya, kita bagi dengan selisih X1 kuadrat jumlah X1 kuadrat kali jumlah X2 kuadrat kurangi dengan jumlah X1 kali X2 dikuadratkan Ya. setelah dapat nilai variannya lalu kita cari standar errornya dan rumus akar pangkat 2 dari nilai variannya nah itulah cara menghitung varian dan standar error untuk B2 lalu terakhir adalah varian dan standar error untuk konstantanya, yang kita beri simbol B0 bagaimana cara menghitungnya Formula untuk mencari nilai varian dari konstanta adalah yaitu varian dari residual kita bagi dengan banyaknya observasi. Tambahkan dengan rata-rata X1 yang dikuadratkan kalikan dan varian B1. Tambahkan dengan rata-rata X2 yang dikuadratkan kalikan dengan varian B2. Tambahkan dengan Dua kali rata-rata X1 kali rata-rata X2 kali kovarian koefisien B1 dengan B2. Nah, nilai X di sini adalah X yang besar berbeda dengan X yang sebelumnya. Jadi, tentu Anda sudah paham cara membedakannya. Pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung nilai kovarian B1 dan B2? Nah, formula untuk mencari nilai kovarian antara koefisien B1 dan B2, formulanya adalah ini. Yaitu, min kali hasil bagi antara korelasi antara atau korelasi yang dikuadratkan antara X1 dan X2. Ini cara membacanya. Korelasi yang dikuadratkan berbeda dengan koefisien determinasi. Kita kalikan dengan varian dari residual. Hasil perkaliannya kita bagi dengan 1 kurang korelasi kuadrat antara X1 dan X2. Hasil selisihnya kalikan dengan jumlah X1 kalikan dengan X2. Nah Jadi inilah formula untuk mencari nilai kovarian antara koefisien B1 dan B2. Lalu muncul lagi pertanyaannya, bagaimana cara mencari nilai korelasi kuadrat antara X1 dan X2? Formula yang kita gunakan untuk mencari korelasinya adalah ini rumusnya. Ya, jadi kalau kita sederhanakan adalah hasil bagi antara jumlah perkalian antara X1 dan X2 yang dikuadratkan, Ya, dengan jumlah x1 kuadrat kali dengan jumlah x2 kuadrat. Lagi-lagi nilai x di sini adalah nilai x yang kecil. Jadi begitulah cara menghitung nilai ya, korelasi antara x1 dan x2. Ya, setelah dapat nilainya, maka kita bisa menghitung nilai standar error dari konstantanya. Bagaimana cara menghitung nilai standar error dari konstantanya? ya? Yaitu kita gunakan nilai varian yang kita dapatkan tadi. Kita akarkan, dapatlah nilai standar errornya. Atau standar error dari konstanta adalah akar pangkat 2 dari nilai varian dari konstanta. Oke, jadi begitulah cara menghitung nilai mulai dari varian residual varian dan standar error B1, varian dan standar error B2 sampai pada varian dan standar error konstanta. Karena kita anggap model yang kita uji adalah model regresi linier berganda dengan dua variabel bebas. Nah, setelah kita dapatkan itu semua baru kita masuk kepada uji statistiknya. Uji statistik secara parsial ya kita menggunakan dua pendekatan, yaitu adalah uji z dan uji t. Kapan kita akan menggunakan uji z? Yaitu, kalau standar deviasi dari populasinya diketahui, ya tentu ini sulit. Ya, yang sering kita gunakan adalah pendekatan uji t, karena apa? standar deviasi dari varian populasi sulit kita dapatkan. Yang sering kita dapatkan adalah standar deviasi atau varian dari uh, apa? residual sampel ya. Oleh karena itu untuk uji statistiknya ya, kita akan menggunakan uji statistik T. Formulanya adalah BI I ini kita ganti nanti dengan 0 1 2 0 berarti konstanta, satu koefisien 1, dan seterusnya. Kurangi dengan parameternya. Parameternya nanti kita anggap 0. Hasil selisihnya kita bagi dengan standar error dari koefisien atau konstanta yang kita uji. Nah, di mana nilai dari T statistik ini kita anggap terdistribusi pada distribusi normal T dengan degree of freedom n kurang k ya jadi begitulah cara menghitung nilai uji statistiknya oke setelah itu baru kemudian aturan keempat adalah aturan pengambilan keputusan dan yang kelima adalah ya pengambilan keputusan baik kalau sudah paham cara pengujiannya Agar lebih operasional, sekarang kita ambil sebuah contoh kasus. Nah, pada contoh kasus ini, kita menggunakan model regresi linear berganda dengan dua variabel bebas, yaitu variabel terikatnya nilai ekspor. Variabel bebasnya adalah harga ekspor dan nilai kurs. Jadi, kedua variabel ini penentu dari nilai ekspor. Nah, kemudian setelah kita estimasi modelnya, dapat konstantanya segini: koefisien ya, dan koefisien yang kedua. Ya, ini adalah hasil estimasi model kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah hasil estimasi model ini b0, b1, dan b2, ya, secara parsial signifikan atau tidak terhadap parameternya? Ya, untuk mengujinya kita menggunakan alfa 5%. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya. Nah, cara menjawabnya tentu kita melalui mekanisme pengujian hipotesis. Apa langkah yang pertama? Kita harus rumuskan hipotesisnya dulu. Hipotesis 0 bi sama dengan 0 kenapa B-nya banyak mulai dari B0, B1 dan B2. Jadi kita ganti satu-satu ini nanti. Oke. Lalu hipotesis alternatifnya adalah BI tidak sama dengan 0. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah memilih tingkat signifikansinya. Misalnya alfanya berapa? 5%. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung nilai uji statistiknya. Nah, dalam menghitung nilai statistik atau uji statistiknya ini, tentu kita akan mudah menghitungnya kalau kita menggunakan, menggunakan alat bantu tabel. Nah, seperti ini. ya Jadi, ini tadi datanya nilai Y, nilai X, nilai X2 untuk 16 tahun observasi. Nah, jadi dari hasil estimasi tadi dapat kita menghitung nilai residualnya, ya, seperti cara sebelumnya, ya, sudah pernah kita contohkan, ya. Nilai residual ini kita kuadratkan, dapatlah residual yang dikuadratkan. Oke, nah, apalagi yang kita butuhkan adalah nilai dari y kecil, x1 kecil, dan x2 kecil untuk mendapatkan nilai y kecil x1 kecil dan y2 kecil, pertama-tama kita harus hitung dulu berapa rata-rata y besarnya. Nah, rata-rata y-nya adalah 3.37.913,01. Rata-rata x2 x1-nya 1.724,99. Rata-rata x2-nya adalah 28,45. Ya. Jadi nilai rata-rata ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung nilai x kecil y kecil. Nah, nilai residual yang kita kuadratkan ini kalau kita jumlahkan nilainya adalah 1 miliar 624 juta 287.491,26. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung nilai y kecilnya? ini nilai y kecilnya, ya yaitu rumusnya adalah selisih antara nilai-nilai y dengan rata-rata y ya jadi misalnya untuk y yang kecil yang pertama ya yaitu y besar 3.678,80 kita kurangi dan rata-ratanya -rata, rata 37.913,01 Hasil selisihnya adalah min 34.234,21. Nah ini nilai Y kecil yang pertama. Dan seterusnya, untuk Y yang kecil sampai pada observasi yang ke-16. Setelah dapat nilai Y yang kecil, kita itu nilai X1 kecil. Sama juga ya, yaitu X1 besar kurangi dan rata-ratanya. Ya, hal yang sama kita juga gunakan untuk x2 kecil, yaitu x2 besar, kurangi, dan rata-ratanya. Ya, jadi, inilah nilai y kecil x1 kecil dan x2 kecil. Oke, nilai y kecil x1 kecil dan x2 kecil tadi, kalau kita pisahkan ya, seperti ini tabelnya tadi ya yang kita dapatkan mulai dari observasi ke 2001 sampai 2016. Lalu kita apakan? Nah, nilai X1 ini kita kalikan dengan X2. Kenapa? Nanti atau di dalam formula menghitung nilai varian tadi kita membutuhkan itu. Ya, kalikan X1 dan X2. Ya, inilah perkaliannya. perkaliannya. Jumlah perkaliannya adalah yaitu 293.580,72 kemudian apalagi yang kita butuhkan kuadratkan X1 nya berarti min 1476,51 kuadratkan inilah dia dan seterusnya kemudian kuadratkan X2 min 22,8 kuadratkan 519,70 hasilnya ya Nah, jadi hasil perkalian x1 dan x2 yang kecil-kecil ini kita jumlahkan, tadi ini jumlahnya. X1 yang kita kuadratkan, kita jumlahkan, ini jumlahnya. Dan x2 kita kuadratkan, jumlah inilah jumlahnya. Ya, nilai-nilai ini nanti kita akan bawa ke dalam rumus menghitung nilai varian dan standar errornya. nya Kita mulai dulu dari menghitung nilai varian untuk residual Tadi formula formulanya adalah jumlah residual kuadrat per n kurang k. Nah, jumlah residual kuadrat tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 1 miliar ya, sekian sekian sekian. Ya. Lalu kita bagi dengan jumlah observasi kita ada 16 ya, 16 tahun kurangi dengan k. K ini jumlah variabel yang kita pakai ada 3. 1 bebas, eh, 1 terikat, 2 variabel bebas. Nah, sebagiannya adalah kita peroleh Rp124.945.191,64. Inilah nilai varian dari residual. Lalu nilai varian dan standar error koefisien B1 rumusnya tadi adalah yaitu nilai varian residual kalikan dan jumlah x2 kecil yang dikuadratkan. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai varian residual adalah ini, ya. Dan kemudian kita juga sudah dapatkan di tabel sebelumnya nilai dari x2 kecil yang kita kuadratkan. Jumlahnya adalah 9.185,88, ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian jumlah x1 kuadrat, ini nilainya tadi. Jumlah x2 kuadrat sama ini dan ini. Kemudian hasil kali X1 dan X2 lalu dijumlahkan. Hasil penjumlahannya kita kuadratkan. Ini nilainya. ya Maka kita akan memperoleh nilai varian dari koefisien B1. Itu adalah 3,3072. Karena sudah dapat nilai variannya. Maka kita bisa menghitung standar errornya. Yaitu akar pangkat 2 kan saja dapatlah akar dari 3,3072 itu adalah 1,8185 Oke, setelah dapatkan nilai standar error dari koefisien B1, sekarang kita teruskan untuk varian dan standar error untuk koefisien B2 Ya, apa formulanya adalah ini ya, formulanya tadi sehingga kalau kita masukkan ke dalam formula angka, angka yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya, dapatlah nilai varian dari B2 itu adalah 16.980,02. Ya. Tinggal mengikuti formula yang ada. Atau standar errornya adalah akar pangkat 2 dari ini adalah Yeah, 16980,02 dapatlah standar errornya untuk koefisien B2 adalah sebesar 130,31 nah, yang terakhir adalah varian dan standar error untuk konstanta sebelum kita hitung nilai variannya, pertama kita hitung dulu nilai koefisien korelasi antara X1, X2 yang kita kuadratkan Formulanya tadi ini ya yaitu jumlah jumlah perkalian x1 dengan x2 adalah 293.580,72 kita kuadratkan. Lalu kita bagi dengan jumlah dari x1 yang sudah dikuadratkan tadi adalah 47.162.346,96. Kalikan dengan jumlah X2 yang dikuadratkan. X, X di sini adalah X yang kecil. ya Hasil perkaliannya menjadi penyebut. Hasil pemangkatan 2 ini menjadi pembilang. Hasil baginya adalah 0,1989. Ini adalah korelasi X1 dan X2 yang dikuadratkan. Setelah dapat ini, baru kita bisa menghitung nilai kovarian antara B1 dan B2. Apa formula nilai kovariansnya tadi adalah nah ini rumusnya. Ya, ini nilai korelasinya tadi kalikan dengan varian residual sampel ya. Kemudian bagi dengan ini ya. Hasilnya adalah kalikan dengan minus sehingga diperolehlah nilai kovarian antara koefisien B1 dan B2 adalah Min 105,69 Oke setelah dapatkan nilai kovarian antara B1 dan B2 Barulah kita bisa menghitung nilai varian dari konstanta Yaitu apa varian dari konstanta Tadi rumusnya adalah ini Ya, Ini sudah kita dapatkan Lalu ini juga sudah kita dapatkan Maka nilai-nilai ini kan kita bisa menghitungnya Sudah kita peroleh tadi juga Oke, okay, sehingga kalau kita masukkan dia ke dalam formula ya, jangan lupa tandanya ya. Varian dari residual tadi segini, kita bagi dengan 16. Rata-rata dari x1 tadi adalah 1724,99. Pangkatkan 2. Varian dari b1 tadi 3,3072. Rata-rata x2 tadi adalah 28,45. Kalikan dengan varian B2 adalah 16.980,02. Kalikan dengan 2 kali rata-rata X1 dan rata-rata X2. Kalikan dan kovarian B1 dan B2. Minus 105,69. Oke, setelah kita hitung maka dapatlah nilai dari varian konstanta itu adalah 21.017.183,94. Setelah dapat nilai dari variannya, maka kita hitung nilai standar errornya. Ini nilai standar errornya, ya. Berarti tuntas nilai standar error untuk b0, b1, dan b2. Nah, setelah kita dapatkan nilai standar errornya, baru kita bisa masuk kepada perhitungan nilai t statistiknya t statistik untuk konstanta adalah ini formulanya ya, tinggal masukkan ke dalam rumus dan nah yang akan kita peroleh maka dapatlah nilai T hitung untuk B0 adalah min 0,8872 T hitung untuk B1 adalah 4,2947 T hitung untuk koefisien B2 adalah 7,6884 nah sekarang kita ya sudah dapatkan nilai statistiknya, kita masuk pada aturan yang keempat adalah aturan pengambilan keputusan. Oke, karena rumusan hipotesis alternatifnya adalah bi tidak sama dengan 0, maka kita menggunakan uji dua arah. Jadi alfa kita bagi dua sebelah kanan dan kiri adalah 0,025 kanannya 0,025 dapatlah. Ya, nilai T tabelnya untuk DF sama dengan 16 kurang 3 ya, dapat 2,1604 ya. degree of freedomnya sekali lagi N kurang K N nya 16, K nya 3 jadi degree of freedomnya 13 lihat di tabel T oke, oleh karena itu inilah daerah tolak H0, ini juga daerah tolak H0 daerah terima H0 segini Ya, maka kita coba masukkan nilai t statistik kita tadi mulai dari t0 ini min 0,8872 t1 ya 4,2947 dan t2 adalah 7,684 7,6884 nah jadi apa t0nya ini atau t untuk b0nya ada di daerah terima untuk B1 dan B2 ada di daerah penolakan H0 dengan demikian maka kesimpulannya adalah ya karena nilai dari T statistik untuk B0 adalah 0,8772 atau berada di daerah penerimaan H0 maka keputusannya adalah terima H0 dan tolak HA dengan kata lain bahwa nilai konstantanya tidak signifikan pada alpha 5% yang kedua adalah koefisien B1, ya nilai T statistiknya tadi adalah 4,2947. Kalau kita bandingkan dengan T-tabel untuk positif 2,1604, maka T hitungnya lebih besar dari T-tabel. Atau berada di daerah penolakan H0, maka keputusan adalah tolak H0 terima HA, atau nilai koefisien B1 signifikan pada alpha 5%. Demikian juga dan koefisien B2, ya nilai T statistiknya tadi adalah 7,6884, juga lebih besar dari T tabelnya, maka keputusannya juga adalah menolak H0 dan menerima HA, atau B2-nya signifikan terhadap koefisiennya pada alpha 5%. Jadi begitulah cara melakukan pengujian hipotesis ya secara parsial, mulai dari langkah dari awal sampai yang merumusan hipotesis sampai pada pengambilan keputusan. Baik, kalau Anda sudah paham pengujian hipotesis secara parsial, maka materi selanjutnya adalah pengujian hipotesis secara simultan, yaitu menguji hipotesis secara bersama-sama. Oke, apa itu pengujian hipotesis secara simultan? Pengujian hipotesis koefisien regresi secara bersama-sama ini atau juga disebut dengan simultan menggunakan analisis varian atau ANOVA. Tahapan pengujiannya adalah yang pertama adalah rumusan hipotesis Rumusan hipotesisnya adalah yaitu H0 B1 sama dengan B2 sama dengan sampai berapa banyak N kita. Ya. Sama dengan nol Berbeda dengan secara parsial tadi. Hipotesis alternatifnya adalah, yaitu B1 tidak sama dengan B2, tidak sama sampai berapa N atau B kita. Tidak sama dengan nol Itulah cara merumuskan hipotesis untuk pengujian hipotesis secara simultan. Yang kedua adalah memilih tingkat signifikansinya, misalnya 5%. persen. Lalu kita masuk pada uji statistik, aturan pengambilan keputusan, dan mengambil keputusan. Oke, jadi pada uji statistik untuk regresi atau untuk uji hipotesis secara simultan, kita menggunakan uji statistik F. Oke, bagaimana cara menguji atau menghitung nilai uji statistik F-nya? Nah, kita coba kembali kepada persamaan yang sudah kita bangun sebelumnya, ya bahwa nilai y itu adalah nilai y hat y yang kita prediksi tambahkan dan residual. Ya, jadi inilah model yang kita bangun sebelumnya atau juga disebut dengan model yang stokastik. Ya. Nah, kalau misalnya di kedua buah sisi ini saya kurangi dengan nilai-nilai y, y rata-rata ya, maksud saya. Sebelah kiri saya kurangi y rata-rata, sebelah kanan juga saya kurangi y rata-rata. Maka akan diperoleh dengan persamaan berikut. Ya, ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Ya, nilai yi tadi adalah yi y kurang y hat ini nilai Y Y rata-ratanya ini nah karena prinsip sebelumnya bahwa Y kurang Y rata-rata adalah Y kecil maka Y hat kurang Y rata-rata adalah Y hat kecil ya ini tetap nilai residual oke kemudian kalau saya kuadratkan sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya saya kuadratkan dan saya jumlahkan akan dapat persamaan seperti ini sigma yi kuadrat sama dengan sigma yi hat kuadrat plus sigma ei kuadrat oke atau ya karena misalnya kita sudah dapatkan sebelumnya bahwa yi hat itu adalah ya p1 ya kali dengan sigma x1 yi tambah b2 sigma x2yi perhatikan formula kita sebelumnya ketika kita melakukan penurunan rumus regresi linear berganda ya maka ya ini kita ganti dengan persamaan ini ya maka kita bisa dapatkan persamaan ini sigma yi kuadrat ya yi hat kuadratnya kita ganti dengan ini dapatlah persamaan ini kemudian sigma EI kuadrat. Nah, kalau kita identifikasi persamaan ini, maka ini kita sebut dengan total sum square, kemudian yang ini, mulai dari sini sampai ke sini, kita sebut dengan estimator sum square, dan jumlah residual kuadrat kita sebut dengan residual sum square. Oke, jadi, ya, Bagaimana cara menghitung nilai F-statistiknya? Maka kita mempunyai tabel ANOVA di bawah ini. Yaitu apa? Tadi kita sudah dapatkan bahwa estimator sum square itu adalah ini ya. ya. Kemudian residual sum square dan total sum square. Ketika nilai dari estimator sum square ini kita bagi dengan nilai degree of freedom-nya, Ya, degree of freedom untuk estimator sum square k kurang satu k banyaknya variabel estimator atau residual sum square degree of freedom adalah n kurang k dan total sum square degree of freedom adalah n kurang ya maka ya formula untuk menghitung nilai dari ya f hitung itu adalah estimator sum square berarti yang ini kita bagi dengan residual sum square. Bagi dengan ini. Oke, ya. Atau kalau kita menggunakan pendekatan koefisien determinasi. ya Tadi sudah kita simpulkan bahwa total sum square adalah jumlah YI kecil kuadrat. Estimator sum square adalah jumlah Y hat I kuadrat. Dan residual sum square adalah jumlah EI kuadrat. ya. Maka persamaannya kita sederhanakan total sum square adalah estimator sum square tambah dengan residual sum square. Ya, kurang lebih seperti persamaan ini tadi. Total sum square sama dengan estimator sum square tambah dengan residual sum square. Oke. Lalu kalau kita bagi seluruhnya dengan total sum square, ya. Semua persamaan ini kita bagi dengan TSS. Maka sebelah kanannya TSS per TSS adalah satu Estimator sum square per TSS. Residual sum square per TSS. Nah R square itu adalah estimator sum square per total sum square. Ya, maka kita bisa dapatkan nilai R square-nya adalah yaitu. 1 kurang dengan residual sum square per total sum square. Oke, kita kembali kepada uji statistik F kita. Tadi sudah kita dapatkan untuk penyederhanaan yang pertama tadi adalah rumus yang pertama. Estimator sum square per residual sum square. Maka karena ada kaitannya dengan koefisien determinasi, ya, Oke, okay, maka nilai F hitung tadi estimator sum square per degree of freedomnya bagi dengan residual sum square per degree of freedomnya. Ya, kalau seluruhnya itu ke, kalau misalnya di sebelah sini ini saya ganti dengan total sum square kurang estimator sum square bisa kan? Kenapa? Total sum square adalah Estimator sum square kurang dengan residual, tambah dengan residual sum square, pindah ruaskan, maka residual sum square adalah, total sum square kurangi dengan estimator sum square. Ya, jadi persamaan ini sama dengan ini. Kenapa residual sum square saya ganti dengan total sum square kurangi dengan estimator sum square. Kembali dengan prinsip yang ini tadi. Jadi kalau kita cari nilai dari ya residual sum square adalah pindah ruaskan ya. Oke, kemudian jika seluruhnya itu kita bagi dengan total sum square artinya di sini saya bagi total sum square di sini juga saya bagi total sum square dan di sini juga maka akan diperoleh begini ya estimator sum square ini tadi bagi dengan TSS tss bagi dengan tss, SS bagi dengan tss, ya ini tss per tss adalah 1. estimator per estimator sum square bagi dengan total sum square tadi adalah r square estimator sum square per total sum square juga r square ya maka kalau ini kita ganti dengan r square dapatlah nilai f hitungnya adalah r square ini kan r square bagi dengan k kurang satu bagi dengan satu kurang karena apa? TSS per TSS adalah satu inilah R square ya kita bagi dan degree of freedomnya maka inilah formula yang lain ya yang boleh kita pakai untuk menghitung nilai statistik F-nya baik kalau anda sudah memahami cara menghitung uji statistik F-nya maka aturan keempat adalah aturan pengambilan keputusan Bagaimana cara membuat aturan pengambilan keputusannya? Nah ini, kita menggunakan distribusi F. Distribusi F ini tidak sama dengan distribusi t. Ya, dia tidak normal atau tidak terdistribusi normal, tapi agak melenceng ke kanan. Ya, ini kurv, kurang lebih kurvanya. Ya, oke. Kemudian alfa kita berikan sebelah kanan. Ya. Nah, inilah nilai kritisnya nanti kita dapatkan dari nilai t table. Maka daerah inilah daerah penolakan H0 sedangkan ini adalah daerah penerimaan H0. Ya. Ya, jadi inilah aturan pengambilan keputusannya. Oke, lalu bagaimana cara menghitung nilai kritisnya atau F kritisnya? Kita gunakan nilai tabel F. Tabel F ini dapat Anda download di, beberapa, di internet atau copy di lampiran tab buku dari Ekonometrika. Tabel F ini bermacam nanti ya, ada alfa 0,01, 1, 1, 0, 1, alfa 0,05, alfa 0,1. Jadi harus perhatikan alfanya ke berapa Oke, jadi kurang lebih begini tabelnya ya. Jadi ada degree, dua buah degree of freedom ya, degree of freedom pem, penyebut dan degree of freedom pembilang. Nah, kalau kita kembali kepada formula yang tadi, ya, degree of freedom penyebut dan pembilang, kalau misalnya r square atau ini ya estimator sum square per k kurang satu ini kan pem, penye, pembilang ini, maka degree of freedom pembilang itulah k kurang satu. Kemudian residual sum square per N kurang K inilah penyebut. Maka degree of freedom penyebut itu adalah N kurang K. Kita kembali kepada table life kita. Jadi degree of freedom pembilang dan degree of freedom penyebut. Ya, jadi degree of freedom pembilang adalah K kurang satu. K nya misalnya 3. Ya. Kemudian ya, di of freedom penyebut adalah n kurang k, n yang 16, k nya 3, maka k kurang 1 adalah 2, 16 kurang 3 adalah 13. Maka nilai f table adalah 3,81. Ya, jadi beginilah cara menghitung atau melihat. Jadi beginilah cara melihat nilai tabel F ya yang kita jadikan sebagai nilai F kritisnya Baik, agar lebih operasional sekarang kita teruskan untuk melihat contoh kasusnya seperti apa. Variabel terikat adalah nilai ekspor, bebasnya adalah harga ekspor dan nilai kurs. Hasil estimasi modelnya adalah ini ya, B0-nya -4000 67,49 B1 nya 7,81 Dan B2 nya 1001,85 Oke pertanyaannya adalah Apakah B0, B1, dan B2 Secara sama-sama Atau secara simultan Signifikan terhadap Parameternya atau tidak Kita uji menggunakan Alfa 5% Oke Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama ikuti atau rumuskan hipotesisnya. Yaitu kita mengikuti tahapan pengujian hipotesis. Ya, kita rumuskan hipotesisnya. H0-nya adalah konstanta sama dengan koefisien pertama sama dengan koefisien kedua. Artinya secara bersama-sama adalah nol. Hipotesis alternatifnya tidak sama dengan nol. Lalu kita pilih tingkat signifikansinya adalah 5%. Lalu langkah ketiga menghitung nilai statistiknya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai statistiknya? Tentu akan lebih mudah kalau kita menggunakan alat bantu tabel. Nah, jadi inilah nilai dari Y tadi. Ya, nilai X1 dan nilai X2. Kemudian nilai residualnya sama ya cara perhitungannya kita kuadratkan ya nilai residualnya setelah kita kuadratkan kita jumlahkan inilah nilai jumlah dari ya residual yang dipangkatkan dua kemudian kita membutuhkan nilai rata-rata y ya untuk mencari nilai y kecil ya cara memperolehnya adalah sama dengan yang tadi yaitu untuk mendapatkan min 34234,21 adalah 3678,80 kurangi dengan 37913,01 dan seterusnya lalu kemudian nilai Y kecil ini kita kuadratkan ya mulai dari observasi pertama sampai observasi ke 16 tahun 2016 Jadi min 34.234,21 Kita kuadratkan Dapat 1 miliar 171 juta Ya, untuk setiap observasi lalu kemudian kita jumlahkan Dapat jumlahnya adalah jumlah YI kecil yang kita kuadratkan adalah 18 miliar 321 juta 914.000 Setelah lengkap dengan tabel ini, baru kemudian kita masukkan ya nilai-nilai ini ke dalam rumus sebelumnya, yaitu menghitung nilai F statistiknya. Nah, yaitu apa? Pertama, dari total sum square-nya dulu. Ya, total sum square adalah jumlah YI kuadrat. ya Sudah kita dapatkan, adalah 18 miliar, sekian-sekian. Kemudian, residual sum square, jumlah residual yang dikuadratkan. Tadi kita dapatkan 1 miliar, sekian-sekian. Nah, karena sudah dapat TSS dan RSS, dan prinsip dari TSS sama dengan RSS, eh, estimator sum square tambah dengan residual sum square, maka dari kedua nilai ini kita bisa menghitung nilai estimator sum square. Yaitu apa? Estimator sum square adalah total sum square kurangi residual sum square, atau 18 miliar sekian kurangi dengan 16, 1 miliar. 1 miliar sekian-sekian dapatlah estimator sum square-nya adalah 16 miliar sekian, sekian Oke jadi kalau sudah dapat TSS, RSS, dan ESS maka kita sudah bisa menghitung nilai F hitung serta nilai R square-nya nah F hitungnya tadi rumusnya apa? adalah estimator sum square per K-1 Ya, estimator sum square -nya adalah 16 miliar bagi dengan k kurang satu k tiga karena ada dua variabel bebas satu variabel terikat residual sum square -nya adalah 1,6 miliar ya oke setelah kita bagikan dan dapatlah nilai f hitungnya 668198 oke Nah, setelah dapat nilai statistik F-nya, baru kita masuk pada aturan pengambilan keputusan. Yaitu apa? Menggunakan kurva F, distribusi F. ya. Alfanya langsung serahkan di sini, atau distribusikan di sini, 0,05. Lalu nilai F kritisnya kita ambil dari tabel F. Cara membaca seperti yang tadi ya adalah 3,81. Maka daerah penolakan H0-nya adalah kalau besar dari 3,81 dan terima 0 kalau kurang dari 3,81. Oke, sekarang kita lihat berapakah nilai F statistik kita tadi? F statistik kita tadi adalah 66,81 scan scan atau kalau kita bulatkan 66,82. Nah, nilai 66 ini ada pada daerah penolakan H0. Ya. Karena apa? Nilai 66 ini besar dari nilai F tabelnya. Dengan demikian, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa karena nilai F hitungnya adalah 66,82 atau lebih besar dari F tabel 3,81, maka dapat kita menolak H0 dan menerima hipotesis alternatif. Artinya bahwa nilai B0, B1, dan B2 tidaklah sama dengan 0. Dan kata lain bahwa mulai dari konstanta dan koefisiennya ya secara sama-sama signifikan terhadap parameternya pada alfa 5% nah jadi begitulah cara melakukan pengujian hipotesis secara ya, pengujian hipotesis secara simultan oke sekarang materi yang terakhir pada pengujian hipotesis model regresi berganda ini adalah koefisien determinasi nah bagaimana cara menghitung koefisien determinasinya ya, karena kita sudah dapat tadi nilai TSS, ESS, dan RSS. Maka nilai dari koefisien determinasi itu dapat kita hitung dengan memanfaatkan nilai ESS dan TSS. Nilai ESS adalah 16,6 miliar. TSS adalah 18,3 miliar. Hasil baginya adalah dapat 0,9113. Atau... 91,13%. Nah, apa artinya nilai ini? Nah, kalau kita simpulkan, nilai dari R square ini artinya adalah bahwa nilai variasi dari variabel terikat yaitu nilai ekspor ya, digambarkan oleh variasi nilai variabel bebasnya yaitu harga ekspor dan nilai kurs Ya, adalah sebesar 91,3 13 tentu ada sisanya sampai 100% Nah sisanya ini ditentukan oleh variabel yang lain yang tidak disebutkan dalam model Nah jadi beginilah cara ya menerjemahkan arti dari nilai koefisien determinasinya Oke jadi saya pikir sampai di sini matrinya, Ya, terkait dengan pengujian hipotesis model regresi berganda.